di balon sirah metode filofra Robert Teotret Chene. Ya Ya hanya tutorial simple ini how itu kono nama menerim satu ka kriya paspor Ah forty sampai entar ya proposal di rumah. Dalam rumah tambah, itu kolega baru kan baru tengah terhalau. Terlalu banyak, entah um ini ya, 40 now Ita ne ya, udahnya ADB, entah Kita foti 1986 kita nih atau edit mau Oke, okay. nah uh, kita tahu napa surat voi kita lo itu nih ya, ya trabajar referen, tambahannya, atau teknik lihat juga kan apa menaruhin sa karya password gak fokus sekarang sa baitanya trabajar referen, ma itu tuh, akompanyator, uh, saya mau sehat dulu. Jadi sih hanya tutorial simulasi ini. Jadi belum sih lah. Habar waktu belum sih lah. Raeye, mai perlu merubah loket. Aku kok krea dokumen simulasi di luar sapa ya. File danae. Oke, aku kok loke perlu merubah loket ulub. Loket ulub dokumen simulasi kita itu fasiuransi apa? Aneh sange. Oke, danae aku ni pola gaida sekolah di depan yang proposal maka di for practical dan for h tutorial memang harus gak ya hari itu ya itu kode enteng dokumen Nah uh, kolega baru kopi putih super itu nih ya, terawali loh nah ini siar lebela sih, kita uh, ini kita berapa tambah nih, nah antisipasi tuh aku itu tutorial ini biar loh beli subscribe, anehnya mau like. Kita share video ini dan Apa yang Channel gue subscribe on Channel YouTube dan neker, situ makasih halau konten, TV, hoodie, tutorial, baik bocer, nih, karena itu ada Nah, beli tare, Klik ya office butong, baik klik ya office butong, idepois kita mengikili save as, teklik save as, teklik uh, save as, atau menitik beli fo, coding uh, kefiguran sampai hitannya, uh, dokumen itu sekitarnya tera value re referen, nah uh, idanei belengser are, ide poes belengser amai klik hah, ya toast, ini belengser klik ini di push menu siramihili yana iya option barak mabita hiliha option tercero ne general option kita mabili general option oke ina general option kita yana ya password to open nah enta mi yana itas mm 14 ya password Fok tine kodi ke rumah na be emas segredo Por simple dekor. satu dua tiga. untuk Oke. <hesitation> Hanae saung hanae lokei ta tau te pole plameru de puas tu dan segundo <hesitation> sujare bau melon sera konformi di dek nego stuka i di dek nyakar, karik nyakar kato fohteru wanae niabel fohteru wanae mebe tu yar hau for deh dan erei, i de puas hau halo aktifu i dan e, i dan e hansa rekomenda saung i dan e, halo aktifu ya i dan e, karik mi alokei balu, mi alokei niya bele ledei niya bele editan ya, dokumen terus, karyanya, teritanya, password-nya, kode seguran sudah bemo kita fold, oke? ya nih harus dieditan ya, kalau tidak dia ide push mau klik oke, klik oke, ini khususan, renter password to open, berarti kita tahu filafali, kode bemo koh ini kita tahu, ini kode seguran bemo koh ini kita berarti kita tahu filafali satu dua dia, ide push sudah klik oke, okay. oke. Okay. Kok tuh nih angsana itu langsung main, eh klik save, kita save, oke kita klik save, nomor kita tak ke villa valley kita nya ya, eh dokumentosnya, kita nih trabaho kayak itu nih, dokumentosnya, jadi posisi teloknya villa file mau ditarik, bengong cenderung dari resiko mata, apakah TWS kalaik, eh koriwika, koriwisi nuransana bengong kau ini, hau foya hau nya, file dan ya, oke. Aku mau ikliki ya, aku close dia, close dia oke, yahne file loh ini mah nggak nih, koh ini itu fokus di koh ini kan ya, yahne mungkin tambah aku save for for securance koding securance, soalnya itu ya yahne oke harried nih naraan ne oke aku kok loh ke file file, ah file keham dokumentus nih, bener koh ini aku warna koding securance, segera Dubai ya nih, over, aku lock itu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 Oke, okay. nah, nih <hesitation> nih nihusu, nih ya ne, belum seorang yang hati ne ingles, komprehendil gitu, ya ne nihusu, <hesitation> nah, ida ne ne, apakah atu <hesitation> uh, le, ya atu le red ka, atu ujawai red, berarti nihusu, atu itu ujawara le read only, oke okay, ya nih berarti ida, klik yes, kalau itu klik no, berarti nih ya bele. Uh, narsa edit mouse berarti ya kita klik yes. kita ucapkan narsa ke edit. Kita label edit. Kalau kita edit kita simpan, kalau kita ray file kali kita save file balik Ini lah save tambah. Hmm, oh ini kita hilir ya. Kita ucapkan uh, edit, haredit lah edit. Oke. Okay. Belum serang ya nih, belum serang arena. Oh ini kok proses yang satu. Kria koreksi orang siapa File itu nih belum serang bima, ya sekolah baru. Ini halo, tumenay ya. Putih subur karena update, jadi itu di dokumen kita nih kita halau bodi bilauncer kita tambahnya sudah subscribe channel YouTube kita itu kita luahan yang subscribe. Halo, halo, halo, notifikasi halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Tutorial lebih menggradasikan kau itu dari seluruh. Nah, tovan edit harus betul lah untuk algradas nungguin. Terbukti nggak tuh? adios.